Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun anda berada Selamat malam Kembali di Patv hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti Kejora tentunya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Semua warga Konoha persahabat ya pastinya rindu sekali dengan Abang L Masya Allah Abang L mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Insya Allah Postingan Yusuf Pejiri 85 Membuat semua orang pastinya rindu Sama Abang El dan Bunda Lesti Kita lihat di kalimat caption Persahabat yang dituliskan di unggahan ini Apapun yang terjadi Sama Ayah dan Bunda Kamu tetap akan jadi Anak yang kuat Dan anak yang hebat Luar biasa persahabat Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Dari akun Instagram rita 745 mengatakan Sehat terus Abang Fatih, semangat Bunda Lesti Dukungan, support memang selalu banyak dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Berikutnya juga bersahabat Kita lihat komentar dari Soen9615 mengatakan Amin, Ya Rabbal Alamin Semoga Bunda Abang Fatih, Dedek Lesti Sehat kembali seperti dulu Sembuh total dan semua pengobatannya Dan penanganannya dilancarkan, dimudahkan Amin, Ya Rabbal Alamin, Masya Allah Doa begitu banyak Doa baik selalu diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai, mensupport keluarga Bunda Lesti Selanjutnya, para sahabat, Tentu kita juga merasa sedih Terkhusus untuk keluarga besar Lesti Kejora Kali ini pamannya Bunda Lesti, persahabat ya Ini ikutan sedih melihat dan menyaksikan kondisi Bunda Lesti yang sedang dirawat di rumah sakit Ini bukan sakit yang biasa Ini sakitnya buatan, kata pamannya Bunda Lesti Kita terharu dan kita pasti menangis, persahabat ya nggak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh keluarga besar Apalagi Bunda Lesti yang merasakan ayah kejorah sebagai orang tua dan nginnya Abang Fatih juga. masya Allah, mudah-mudahan keluarga besar selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan tentunya kesabaran. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lestari dan Lesti Fatih Lovers. Tentu banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan. Di antaranya dari akun moodbuster underscore gua mengatakan, doa terbaik untuk Lesti dan Al-Fatih Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan untuk pelaku semoga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Amin. Kita tentunya selalu mendukung Bunda Lesti sampai pers permasalahan ini selesai. Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram Farhas Santi mengatakan di kalimat komentar Awal-awal aku cuma berlinang doang Kemarin tiba-tiba aku nangis Sesegukan, lihat dede Rasanya kayak mimpi, tapi ini realita Semua orang merasakan Hal yang sama Menangis, sedih Gak kebayang banget persahabatnya ya ketika Bunda Lesti Harus dibanting dan dicekik Bertapa sakitnya Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu kuat Dan semoga cepat, sehat Amin Berikutnya disemak juga persahabat Bamburil mengunggah sebuah kalimat Kuatkanlah dinding Love lovemu Masya Allah banget ya Apapun tidak bisa berkata-kata Bismillah mudah-mudahan Permasalahan ini cepat selesai Dan menemukan jalan keluar yang terbaik dan kita juga bersahabat ya, tentunya doa diberikan dari Nurjin mengatakan semoga Dedek si cepat pulih dan bisa bangkit lagi Ceria lagi menatap dunia dan Kak Bilar juga bisa segera bertaubat dan bertanggung jawab doa terbaik buat mereka keduanya, amin Dan untuk berikutnya juga bersahabat ya, ada statement dari Abi Ramzi Satu jam yang lalu memposting sebuah kalimat panjang di akun Instagram pribadinya Teruntuk teman-teman netizen, para wartawan, dan pihak-pihak yang ingin mengundang untuk acara ini dan itu? Saya katakan, saya tidak akan bicara untuk permasalahan yang sedang Lesti Kejora alami. Jika pihak keluarga tidak memberikan izin kepada saya untuk bicara, atau saya tidak mungkin untuk meminta izin kepada Lesti Kejora dan keluarga untuk saya bicara, saya hormati privasi mereka. Doakan saja agar Lesti Kejora dan keluarga beserta pengacaranya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Masya Allah, the best banget ya, Abi Ramzi. Ini privasi banget, jadi nggak mau berkoar-koar. Cukup mendoakan yang terbaik. Ini keren banget. Masya Allah, Abi Ramzi selalu mensupport dengan tulus beberapa kali menjenguk Lesti ke rumah sakit. Mudah-mudahan banyak lagi orang-orang baik yang tulus mendoakan dan mensupport untuk Lesti Kejora pastinya kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru serta kabar baik dari idola kesayangan jadi jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipa TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Bunda Lesti Kejora ini dunia informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Minu, terima kasih, was.